Ada yang bilang, orang Indonesia terkenal dengan keramahannya. Ada yang bilang, orang Indonesia terkenal dengan kebaikannya. Murah hatinya dan murah senyumnya. Memberi tak harus selalu terlihat tinggi. Terkadang, hal sederhana yang kita beri bisa sangat berarti. Tak perlu banyak dan juga istimewa. Tetapi, seberapa ikhlas kita melepasnya? Jangan pernah merasa takut kehilangan. Pasti terganti suatu hari nanti. <tuh>